Baiklah, para sahabat, untuk menemani santai pagi kalian saat ini, bahwa akan menyuguhkan info-info bahagia dan fraksinya kabar menarik dari idola kita. Di kabar pertama, kita awali dengan tentunya momen yang sangat membuat kita pasti nggak bisa move on banget, nih, para sahabat, di acara Indonesian Idol. Ketika lagu egois milik Bunda Lesti, persahabatnya lagu Lesti, dinyanyikan oleh salah satu peserta Indonesian Idol. Dan semua di studio itu pun mendadak Dangdut, Novia, salah satu peserta Indonesian Idol, dan Judika. Ini duet nyanyi lagu Lesti. Ini spektakuler show 4 nih persahabatnya, semua berdiri. Memberikan standing ovation untuk Novia yang sudah membawakan Lagu lesti dengan tentunya Mulus dan lancar Masya Allah ini sempat viral Banget masyarakat oh ya sampai sekarang pun Tentunya ramai banget Diperbincangkan Persahabatnya oh mengenai penampilan Yang luar biasa Masya Allah Makin viral Makin berkah barokah untuk semuanya Dan tentunya persahabat oh Lesti juga, itu salah satu penyanyi dangdut favoritnya Bang Judika. Dan Bang Judika mengakui kalau Lesti adalah penyanyi dangdut terbaik saat ini. Teh Ocha pun, perselabatnya setuju apa yang tentunya disampaikan oleh Judika di acara Indonesian Idol. Mudah-mudahan persahabat Bunda Lesti terus berkarya dan pasti warga Konoha menunggu karya terbaru, single terbaru dari Bunda Lesti, Masya Allah kemudian selanjutnya bersahabat tentu banjir komentar komentar setelah egois bergema di Indonesian Idol banyak komentar-komentar positif bersahabat ya kita lihat di sini komentar tentunya positif untuk penampilan Novia menyanyikan single Buddha Lesti dengan judul egois Masya Allah Lagu Idola Gua dinyanyiin Novia, Indonesian Idol Keren banget Novia Dengan versinya sendiri Versi tentunya bersahabat ya bunles enak Versinya Novia juga enak Bangga, Masya Allah, luar biasa Ini salah satu komentar positif bersahabat Untuk lagu yang dinyanyikan oleh Novia Peserta Indonesian Idol Kemudian juga selanjutnya persahabat Ada Cidukan yang, yang bikin ngakak banget nih Dari Papa Bi dan Bunda Lesti Setelah ulang main bola nih persahabatnya Mereka berdua naik motor Di sini kita lihat persahabat Tiba-tiba motornya mati Dan langsung bilang Papa Bilar Maaf sayang malah mati deh motornya Katanya tadi Masya Allah Mudah-mudahan pokoknya sehat terus Bahagia selalu Mudah-mudahan selalu dikelilingi oleh orang-orang baik Hal yang sedikit tapi bermakna tapi terlihat sangat romantis inilah Leslar. Mudah-mudahan kita juga semuanya sebagai warga Kunoha semakin kompak semakin solid untuk mendukung yang terbaik apapun itu buat idola kesayangan kita. Kemudian juga selanjutnya bersahabat. kita lihat di sini untuk vlog Leslar Entertainment sudah tembus 1,5 juta viewers dalam tiga hari dan trending di 24 mudah-mudahan Leslar Entertainment semakin sukses ini awal kebangkitan Leslar Entertainment untuk selalu menyuguhkan kejutan kebahagiaan buat warga Konoha Yuk, streaming terus untuk vlog-vlognya Leslar Entertainment lanjut 2 juta viewers semangat untuk kita semuanya selanjutnya bersama disimak juga diunggah Ibu Harsiwi Ibu Siwi kemarin menginformasikan Acara Dangdut Akademi Asia akan kembali hadir Persahabat yang hanya di Indosiar Yang akan bertanding itu ada beberapa negara Di antaranya ada Brunei Darussalam Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Timur Leste, dan Turki Untuk negara baru yang ikut andil berkompetisi Di acara The Akademi Asia yang akan kembali hadir di Indosiar Apakah Bunda Lesti akan tampil Di acara tersebut Kita berharap mudah-mudahan ada kejutan Ada kabar baik yang kita dapatkan Dari idola Kesayangan kita Nomor di postingan Ibu Sibu ini pun Ada kalimat komentar Salah Satu satunya dari akun Cornelia Cornelis Itu mengatakan Seandainya ada Lesler di acara tersebut Kemungkinan rame yang nonton TV Indosiar, tapi kalau nggak ada Yang feel banyak yang permukaan dua Busuk hatinya, males Sudah nggak serak lagi katanya tuh Persahabat, mudah-mudahan ada kejutan Ada kabar baik yang kita dapatkan Dari idola kita, dan kemudian selanjutnya Persahabat, kita lihat juga diunggah Kair V Ismail Semalam mengunggah kembali persahabat ya Tentunya postingan bersama Leslar Ini saat bertamu rahmi dengan idol kesengan kita Tentu ini membahas soal bisnis juga Masya Allah mudah-mudahan apapun yang dilakukan Selalu lancar, selalu dimudahkan Kita simak juga kalimat caption yang ditulis di unggahan ini Sukses selalu buat Leslar Entertainment. Terima kasih Bang Rizky Bilar, Lesti Kejora. Semoga semua proyek bisnisnya penuh keberkahan. Barakallahu Hifikum. Masya Allah bangga bersahabat. Mudah-mudahan doa baik, diijabah, dan dikabulkan oleh Allah SWT. Amin. Dan pastinya, kita juga masih menunggu judukan lain hingga kabar terbaru berikutnya.